Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baiklah ini caranya tutorial login ke Unida Cool. Nah yang pertama buka dulu unida.ac.id/s/geremiringc /cool atau cool ya. Kemudian di sini uh, klik masuk ya. Nah kemudian di sini isi nama pengguna dan password dan nama penggunanya itu nim teman masing-masing. Misalnya, misalnya nih yang ADP ya. Ada bisa publik. Nah ini D. Tanpa ada titik. Langsung ke angkanya. nim ya. Ingat ininya harus D kecil ya. Atau kalau kilkom G kecil berarti ya. enggak pakai titik. Nah untuk passwordnya itu. Ini ya semuanya sama. Unida. Besar ya. Kapital semua. Call. Kecil semua. 2020. Pakai tanda seru. Nah ini ya. Jadi harus betul. Besar, kecil dan pakai Uh, simbol, nah kemudian klik masuk. Setelah itu, nah ini kelas yang diikuti ya, baru satu. Nanti insya Allah ditambahi kelas-kelas yang lainnya untuk semester 6 dan semester yang lainnya. Klik di sini. Nah kemudian di sini ada materinya untuk bisa di download ya. Di sini juga klik uh, daftar hardware online misalnya. Nanti dibuka ada diisi kodenya gitu ya. Tanya, jangan lupa tanyakan ke dosen kode mata kuliahnya. Kemudian di sini unggah mata kuliah, tugas mata kuliahnya, di sini ada diskusi. Nah itu saja ya, jadi diingat untuk mengisi uh, apa, daftar hadir online ya. Kodenya tadi sudah disebutkan ya, setiap dosen harus ditanyain ya, kodenya apa. Nanti dosen setiap pertemuan berbeda. Kayak itu, oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.